duaan rumah, lah harus lebih awal, macet jadi kita lari atau sih jokowi dari sini it, ya, udah sih ter udah udah jadi lari yang kenceng oh, oh, ya. udah, udah, masih bc kan bu oh. oh. gimana kabar oh iya iya iya oh <tuk> <tuk> cepat kan, jalannya cepat lagi ayo pak, lari pak <tuk> kirain pak gubernur udah lari <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> boleh kok pak ya. Oh, pak, siap yep. Ya Pak, ayo. Bro. Siap, Bro. Siap. apa? Siap. situ? oke, kasih. Selamat pagi Pak Kajar. Terima kasih. Terima kasih. Oh, ya, ya. okay, okay. okay. okay. Terima kasih. <laughs> Ya itu Baru <tuk> <bro, ayo. tuk> <Tuh. Gimana? tuk> yang bawah siap ya ya ya ya ya ya kemarin oh iya saya pindah ke itu. Pendamping ajudan cuma sampai sini. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras kita dalam menangani pandemi. Alhamdulillah, pandemi berhasil kita kelola dan kita kendalikan dengan baik. Dan stabilitas ekonomi juga bisa kita manage kita pertahankan sehingga berada pada posisi yang sangat baik. Ini berkat kerja keras kita semuanya. Selanjutnya berkaitan dengan investasi. Investasi. Ini menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2023. Hati-hati yang namanya investasi itu menjadi, sekarang ini menjadi rebutan bagi semua negara. Dalam situasi yang sangat sulit ini, investasi menjadi kunci. Eks. Jangan lagi yang namanya izin masih berbulan-bulan. 27 puluh tujuh, dua ratus sembilan puluh sembilan, dua kuadrat sembilan puluh uh, kuadrat dua ratus kuadrat puluh eh, sembilan, semua <laughs> 97 kuadrat tujuh, puluh sembilan, dua dua Ya. ya. Nah, sekarang uh, setelah ini nah. biasanya kalau uh, 1 2 minggu, 1 minggu aja udah bisa perkalian 3 digit. Misalnya seperti ini saya mencoba uh, perkalian 3 digit ya. Eh uh, silakan dicek pakai kalkulator gitu ya. 976 kuadrat, uh, 976 kuadrat itu uh, 942 942.576 silahkan dicek. Nah, kemudian uh, berapa nih? 488, batas 88 kuadrat. 238.025, eh salah, 238, ya. Nah, nanti silahkan dicek untuk membuat dari seperti ini menjadi ini satu minggu. Saya jamin. Kenapa? Karena udah, -udah berkali-kali kita adakan, jadi Bapak-Ibu nggak susah ngajar anak-anak itu. Nah kita harapkan di Indonesia ini akan ada gerakan pandai berhitung, seluruh anak Indonesia itu pandai berhitung. Nah kalau ini terjadi Bapak-Ibu Indonesia akan makin menjadi negara yang luar biasa sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, om swasti nama budaya, salam kebajikan yang kami hormati Bapak bapak Pemukam Ketua DPR masuk Wakil Ketua DPR masuk, Menteri masuk Gubernur masuk, Wali Kota masuk Bapak Ibu yang kami hormati, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu akhir kata saya Astri Megatari Pak undur diri sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Suara terus suara terus terus main malam terus Sukses, <tuk> sukses, <Acara>, mantap <tuk> saksis acara, saksis. <tuk> <Asyik>. <tuk> Yang mengibarkan bendera stat untuk tahun anggaran 2023 agar semuanya siap karena situasi 2023 hampir seluruh lembaga keuangan lembaga ekonomi internasional yang kredibel menyampaikan tidak mudah situasi eksternalnya sudah dijelaskan maka kita se Indonesia pak khusus para kepala daerah mesti siap siaga lah ya dan dipesankan tadi tidak hanya Bagaimana investasi mesti dipermudah, tapi bagaimana APBN, APBD yang kita gunakan itu bisa menstimulus pertumbuhan ekonomi, khususnya untuk menangani dua hal, satu pengangguran, dua kemiskinan. Ditambah tadi kita diingatkan bagaimana penanganan stunting. Nah, saya kira daerah mesti menyambut dengan cepat ya, untuk merumuskan dengan mikro-targeting, sehingga kita harapkan yang miskin siapa datanya di mana uh, di mana saja jumlahnya berapa intervensi seperti apa dan mesti dilakukan secara kolaboratif. saya kira apa yang diperlukan oleh Pak Presiden mesti segera kita terjemahkan di masing-masing daerah dan khusus Jawa Tengah karena kami dari Pemda sudah merancang uh, soal kemiskinan bagaimana penanggulangannya starting bagaimana penanggulangannya pasca pandemi kan ada beberapa kenaikan tapi kita siap siaga. Maka insya Allah mulai e, minggu ini kita akan meruncu di beberapa tempat untuk memberikan penugasan pada kawan-kawan KADES untuk mendata dengan detail. Camat saya minta mengkoordinasikan dan masing-masing Bupati akan bertanggung jawab di daerah-daerahnya. Nah, di daerah-daerah dan Kabupaten kemiskinan Ekstrim maka akan kita bantu. Kalau lah kemudian membutuhkan bantuan yang lebih masif lagi. Itu yang akan kita lakukan. Tapi di luar itu, kami senang arahan e, Jaksa Agung, membama, membuat kenyamanan di daerah. Karena Jaksa akan mendampingi pemerintah daerah. Maka anasir-anasir kecurigaan-kecurigaan tadi diratakan semuanya di sini. Tidak boleh ada yang saling curiga antara pemerintah daerah dengan kejaksaan. Maka perlu kolaborasi. Ini menyenangkan dan tadi tepuk tangannya bergemuruh. Demikian juga yang disampaikan oleh Kapolri. Maka dua inilah yang, Uh, membuat kolaborasi program Pimdanya, nanti harapan kita setelah pengarahannya akan makin solid. Dan kita siap betul-betul menghadapi uh, 2023 lebih pasti, lebih terukur, dengan target yang lebih jelas. Untuk program RTLH, peniskinan sih dijawab? Sama, itu sebenarnya kan satu indikator saja ya RTLH, karena ada juga kita bicara bagaimana meningkatkan pendapatan, Bagaimana mengelola pengeluaran mereka Maka RTA itu hanya salah satu saja Kita tidak akan pernah berhenti Untuk terus mengembangkan Dan alhamdulillah Partisipasi dari desa muncul Dari kabupaten kota ada Terus kemudian dari provinsi pusat ada Bahkan dari swasta juga ada Termasuk kemudian CSR Bilantrum, Paskas Terus saja kita uh, lakukan Maka akhirnya uh, akan kita tingkatkan. Tentu saja datanya juga Jangan asal-asalan, katanya betul-betul dipastikan sehingga masing-masing target individu untuk rumah tidak layak unik katakan dari keluarga miskin itu betul-betul targeted selection gitu sehingga kita bisa masuk dengan tidak salah. Mungkin jumlahnya tidak akan sama karena kondisinya bisa beda-beda. Tapi yang sifatnya uh, komunal itu ada di sekitar kawasan, ada di sekitar wilayah pemerintahan, basisnya desa atau kawasan yang kita bisa bangun secara bersama-sama. Jadi RTL itu hanya salah satu bagian tapi untuk penerbangan kemiskinan Mas, itu lebih komprehensif. Banyak sektor ekonomi di Jawa Tengah apa yang potensial tahun ini, Pak? Oh, banyak sekali. Kalau kita bicara uh, produk ayu, solid wood kita the best one, ya, termasuk furniture. Terus kalau kita bicara alas kaki, tekstil, produk tekstil hari ini juga bagus. Pangan saya kira kita yang belum bisa memenuhi sendiri itu kedelai, bawang putih gitu ya. Tapi yang relatif yang lain-lain bisa kita penuhi ya. Nah ini yang menjadi potensi yang kemudian juga kita gerakkan. Lautannya juga cukup bagus ya. Jadi hari ini mesti kita kembangkan pada ekonomi kreatifnya ya. ya.